Hai happy yours, sekarang Miss Adinda mau ngejelasin nih ke kalian semua Buat teman-teman yang akan segera datang ke kampung Inggris Happy Grace Course One ada lima tahap nih yang harus kalian mengerti bahwasanya apa aja sih larangan selama berada di asrama kampung Inggris Happy English Course One yang pertama nih. Kamu tidak boleh memiliki rambut panjang, khusus untuk laki-laki. Jadi usahakan ketika kamu masuk di kampung Inggris Happy Inggris Course one, rambutmu sudah dalam keadaan rapi ya. Remember, Happy English Course One tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga mengajarkan kedisiplinan, baik secara fisik dan juga belajar tentang budi pekerti. Jadi usahakan kalian memiliki akhlak yang baik ya. Kalau semisal, dulunya kalian tidak pernah respect dengan temannya atau gurunya, mulai sekarang, siapapun orang yang ada di depan kalian, baik itu lebih muda atau lebih tua daripada kalian, kalian harus tetap menjaga respect kalian kepada orang tersebut. Karena belajar di Happy English course Kerosuan tidak hanya dinilai dari segi kepintaran kalian, tapi juga tentang budi pekerti. Jadi, harap hati-hati ya. Yang kedua, remember, untuk Cewek harus menggunakan rok, jadi tidak boleh ya menggunakan celana panjang. Walaupun celanya tidak ketat, tapi tetap saja peraturan di happiness crosswalk tidak memperbolehkan siswi ceweknya menggunakan celana panjang. So, kamu harus mempersiapkan diri untuk membeli rok yang banyak nih ya. Nah, yang ketiga, bagi setiap muslimah yang datang ke kampung Inggris Happy Inggris Koreswan, wajib menggunakan hijab. Meskipun sebelumnya dia memang tidak berhijab, tapi kalau kamu muslimah, maka kamu diwajibkan memakai hijab. Jadi... Uh, dipersiapkan ya untuk hijabnya kemudian yang keempat adalah untuk siswa cowok nih kalau untuk siswa cowok kamu adalah perokok selama pembelajaran, of course, kamu tidak boleh merokok dan selama kamu berada di area happy course from, kamu juga tidak boleh merokok kamu akan diberikan tempat sendiri untuk bisa merokok kemudian yang kelima adalah everywhere you must speak English kalau semisalnya ditanya, apakah ketat, yaitu depend on your yourself, ya, teacher dan juga arul dari Happy English Course One sudah menetapkan bahwasanya siapapun yang tinggal di asrama Happy English Course One, dia harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi balik lagi ke visi misi kalian, kalau niatnya ingin bisa belajar bahasa Inggris dan lancar berbicara bahasa Inggris, maka... Dimulai dari sekarang, praktisnya. Tidak menunggu ketika ada teacher-nya atau staff-staff di happiness crossword.